Tunasnya ini ada empat teman-teman ya. Tunasnya ada empat. Jadi kenapa petani cengkeh itu produksi buah cengkehnya berlipat-lipat setiap tahun? Karena seperti ini ya. Seperti ini gambarannya teman-teman. Buah cengkehnya menghasilkan sekilo dalam satu pohon, tapi di dua tiga tahun ke depan itu malah berlipat-lipat hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fadli Hangkiho. Ini baru habis di paras ya, dibersihkan. Dan kurang lebih dua bulan lalu saya memupuk cengkeh ini dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara ya. Menurut teman-teman yang sama punya kebun cengkeh ini hasilnya katanya sih ternyata luar biasa dan karena itu saya ingin memastikan karena cengkeh ini uh, udah dipetik ya tiga bulan lalu dipetik lalu itu sebulan kemudian saya pupuk menggunakan NPK mutiara ya ini linknya untuk pemupukan menggunakan pupuk NPK mutiara beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya dan hari ini saya ingin memastikan apakah pucuk cengkeh yang sudah mengeluarkan buah itu bertunas lagi dan seperti apa Tunas-tunasnya kita akan lihat satu-satu teman-teman ya Jangan di skip Bagi teman-teman yang belum dukung channel ini silahkan subscribe dan like Tekan tombol loncengnya agar video-video berikutnya tidak akan ketinggalan ya Pohon cengkeh ini juga ini kerdil ya Kemarin itu kerdil ini Tapi setelah dipupuk menggunakan NPK mutiara ini luar biasa hasilnya teman-teman ya. Nah, kita akan cek langsung bagaimana perkembangan tunas baru dari hasil pempukan yang kemarin. Itu biasanya akan kelihatan lebih nampak ya. Oke, seperti ini ya. Ini. Di bagian ini teman-teman, ini bekas pemetikan cengke ya. Nah, ini tunasnya. Tunasnya ini cepat sekali ya, termasuk agak cepat karena ini terakhir dipetik ya, jadi pohon cengkeh ini terakhir dipetik karena ada beberapa, buahnya ada beberapa tahap. Oh, cepat sekali perkembangannya ya. Loh, ini malah mau berbuah ya. Ini udah ada tunas barunya juga teman-teman ya. Ya, di bagian atas itu bekas pemetikan ya, bekas buah, dan sudah mengeluarkan tunas baru. Nanti ke depan ini lagi ya akan berbuah ya. Jadi tunas-tunas yang baru itu akan berbuah lagi. Kita cek lagi bagian atasnya. khususnya yang kemarin mengeluarkan buah ya. Sangat mudah untuk teman-teman untuk menanam cengkeh. Ini pembersihan yang kita lakukan. Jadi luasnya ini kurang lebih ada dua hektar ya dan biaya pembersihannya cukup murah. Dalam waktu 3 bulan kita paras kali paras ya. Itu kurang lebih 2 jutaan ya biaya pemarasannya. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi mulai tahun ini saya tidak menggunakan lagi, tidak memprogramkan lagi penyemprotan di kebun cengkeh ini. Karena ada banyak efek negatif dari kalau kita semprot ya teman-teman. Nah ini juga kemarin ini sudah dipetik ya. Nanti kita cari yang buahnya banyak ya. Ini cengkeh remaja. Tapi buahnya kemarin baru beberapa saja ya. Belum banyak, nah, oh iya, bagian atas ini ya, ini yang sangat signifikan sekali hasilnya. Wow, keren! Ini malah tunasnya tumbuh di sini lagi ya, teman-teman. Ini bekas buah. Tunasnya ada empat ya. Ada empat. Memang ada beberapa yang mati ranting. Ini termasuk mati ranting teman-teman ya. Mati ranting. Nah. Seperti ini. Ini luar biasa ini ya. Perkembangannya. Wow. Tunas barunya banyak ya. Ini bagian ujung. Ini adalah hasil pemetikan, ya, bekas buah. Sama seperti ini, teman-teman, ya. Oh, keren! Ternyata luar biasa penggunaan pupuk MPK Mutiara, ya. Tapi, maaf ini enggak di... Tidak di endorse pupuk mutiara ya. Tidak masalah teman-teman. Biar kita sesama petani saling memberi informasi. Biar teman-teman petani juga sama menikmati hasil yang bagus ya. Ini sama teman-teman ya. Ini bekas buah. Ini cabangnya, tunas barunya ada empat ya. Nah, logikanya begini teman-teman. Jadi, kalau kita pupuk, ya, yang awalnya satu tunas ini hanya menghasilkan satu rumpun buah, ya, karena hanya ada satu ujung, ya, ranting, ya, yang mengeluarkan buah. Tapi ketika kita pupuk, dengan waktu yang tepat, ya, setelah kita melakukan pembentikan, maka akan menghasilkan sampai empat tunas seperti ini. Artinya, ke depan, dia akan berbuah, ada empat tunas yang akan mengeluarkan buah. Jadi kalau tahun ini hasilnya Misalnya Sekilo ya Sekilo dalam satu pohon Maka di tahun Tahun yang akan datang Hasilnya berlipat-lipat ya Bisa 4 kilo ya Karena pucuknya yang merupakan buah itu sudah Berlipat-lipat ya Itu Analogi yang mungkin bisa uh, Kita Gambarkan ya Kalau kita melakukan pemupukan dengan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 sehingga banyak petani cengkeh yang buah cengkehnya menghasilkan sekilo dalam satu pohon, tapi di dua tiga tahun ke depan itu malah berlipat-lipat hasilnya ya. Karena satu tunas tadi teman-teman, ketika kita pupuk dengan waktu yang tepat dan kemudian menggunakan pupuk juga yang tepat, maka hasilnya sangat-sangat memuaskan ya. Jadi kita gunakan NPK Mutiara ini teman-teman, dalam satu pohon yang sudah besar seperti ini, depan ini, ini saya gunakan kurang lebih. 200 sampai 300 gram ya. Nah, tapi kalau yang agak kecil-kecil ya, seperti bagian sana itu itu kurang lebih 100 sampai 150 gram dalam satu pohon ya, dengan cara membuat kalian lubang di seputaran pohon cengkeh ya, tepatnya di luar. Nah, ini ya bekas pemetikan ya. Ada 4 ya tunasnya. Ini juga sama seperti ini juga teman-teman ya. Luar biasa, keren ya. Ada empat tunasnya. Jadi rata-rata seperti ini ya teman-teman ya. Rata-rata pucuk yang kita petik ya cengkehnya. Setelah kita pupuk, ternyata memberikan manfaat luar biasa ya pupuknya. Hampir semua seperti itu bagian atas juga teman-teman ya bisa lihat sampai 2, 3, 4 ya tunas baru yang keluar dari bekas pemetikan kira-kira itu teman-teman informasi yang saya boleh sampaikan jangan lupa bagi yang belum dukung channel ini silahkan dukung dengan cara like, comment subscribe subscribe dan tekan tombol loncengnya agar video-video berikutnya Anda tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.